Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di webinar kita malam hari ini. Ini webinar yang sangat spesial teman-teman karena uh, temanya hari ini nih tidak biasa. Ini tema yang menurut saya spesial karena ini adalah uh, salah satu awal permulaan dari uh, hal besar yang akan kita lakukan nanti. Detailnya kita akan bahas di belakang teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut. Seperti biasa, kita akan cek sound dulu apakah teman-teman bisa dengar suara saya dengan jelas dan bisa melihat saya dengan jelas. Teman-teman nah, silahkan komen di chat box apakah teman-teman bisa dengar saya dengan jelas dan bisa melihat saya dengan jelas. Oke, kita lihat. Belum ada reaksi. Teman-teman uh, coba cek di chatbox box teman-teman uh, jelas atau clear ya. Jelas Mas Angga, aman ya, berarti udah jelas. Dan teman-teman, hari ini saya sedang di kota Semarang, gitu ya, jadi saya lagi di Semarang, ini lagi di, baru selesai meeting, jadi langsung lari untuk jam ke ke webinar spesial malam hari Dan di ujung kita sudah tersambung dengan Pak Faiz dari Jakarta. Selamat malam Pak Faiz. Selamat malam Mas Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, nah ini kita masih menunggu teman-teman yang lain. Uh, teman-teman, gimana kabarnya? Dari kota mana aja? Coba boleh di komen biar saya tahu dari kota mana aja. nih. Sambil kita nunggu teman-teman yang lain masuk, teman-teman kenalkan, coba dari kota mana aja. Ada yang dari Semarang dan sekitarnya. Saya biasanya live dari Purwokerto, ini live dari kota Semarang. <laughs> Jadi, saya tidak se se-on biasanya, tapi masih masih glowing, aman. Padoknya <laughs> masih ngilap ya. Iya, yeah. batuk masih mengkilat. Ini namanya perbagian persatuan batuk kinclong <laughs> Panda dari Surabaya, Bandung mantap. Ternate, mau oh, ya? Ternate, Lamongan hadir, Bontang, ujung jauh ya, Bontang, Lamongan, Ngawi, Ngawi ini Kertonyono janji nih berarti. Nima lagi di Solo mas, <laughs> bunda sudah hadir oke thank you teman-teman suara aman soal pak baik juga kedengeran dengan jelas jadi ya, sepertinya kita gitu. bisa mulai pak untuk menghargai teman-teman yang yang hadir tepat waktu baik terima baik. kasih kawan-kawan uh, kita mulai dengan berdoa dulu ya sambil yes. saya tampilkan slide nya semoga pertemuan kita hari ini diberkahi sama Allah dipimpin dirdoi Miridho ilah walisa fahati ala heri niyo kuleni adin so liha alfa silahkan au li bilahinu shaitu al kita mitim رب مشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يقفه قولي بامني الدنيا والمغبر سني طم ربنا هتنا من لدنك رحمه وهي لنا من امرنا الرشاد ربنا اجعل لنا نورا عقبانا انك على كل شيء قدير ربنا اعتنا في دنيا حسنه واخرها فينا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه Baik, Bapak, Ibu, kawan-kawan, ini malam yang sangat spesial, karena malam ini saya akan memperkenalkan bersama dengan Mas Anda, Mas Angga, sebuah uh, something big is coming, gitu ya. Di mana kita ingin membangun peradaban holistik happiness for all, bersama Anda semua yang berminat dan qualified, gitu. Uh, sebenarnya ada tiga pembicara harusnya Pak kawan-kawan Pak Jamil Azza ini, saya dan Mas Angga Cuman Pak Jamil tadi uh, ternyata sudah ada, ada webinar yang lain Jadi Terus. saya, Terus. Mas Angga, uh, mewakili Pak Jamil ya hmm. uh, Baik, kawan-kawan saya ingin memulai dengan sebuah tulisan menarik dari dekan saya dulu di Psikologi Unair Yang cukup membuat saya shock ya uh, Yaitu Profesor Handoyo. Ini dulu waktu saya mendirikan Logos, Logos Community di Fakultas Psikologi UNER, beliau yang meresmikan tumpengannya gitu ya. Hmm. Sekarang menjadi presiden asosiasi psikolog uh, Indonesia ya, pengurus pusat uh, ketua umumnya dari IMSI. Beliau mengatakan bahwa tiap tahun sekitar 200.000 200.000 orang di Indonesia itu berniat bunuh diri. Jadi bunuh diri itu dianggap gangguan jiwa yang paling pol, karena setelah itu orangnya meninggal. Jadi gangguan yang paling pol namanya bunuh diri ya. Itu ratus ribu orang, Bapak-Ibu. Saya kasih data yang lain, kalau di luar negeri, di Amerika, eh, angka bunuh diri di remaja, khususnya remaja putri, umur 10-14 tahun, itu meningkat drastis 150 persen, itu angka tertinggi di 40 tahun terakhir. Hmm. eh Ini, dan ini menjadi wabah global, Bapak-Ibu. Dan itu keprihatinan para psikolog sebenarnya. Dan ini data lain, ini uh, wartawan investigatif di uh, London, dia meliput bahwa di Amerika itu sekarang 20%, satu di antara lima orang, alias 70 juta orang di Amerika itu, depresinya itu sudah sampai taraf minum obat. Jadi dia tidak minum obat anti depresan uh, dari psikiater. Jadi yang nggak minum obat masih jauh lebih banyak, dan yang gangguan jiwa tapi belum sampai uh, belum belum ke dokter, ke, dokter, ke psikiater, ke psikolog itu jauh lebih banyak. Artinya, Bapak Ibu, ini sudah menjadi wabah global yang bahkan jauh lebih menular dibanding COVID-19. COVID-19 itu Amerika cuma 7 juta orang. Ini 70 juta, 10 kali lipatnya. Betul. Uh, dan itu menjadi gejala global sekarang itu. Uh, saya kemarin hadir di apa? di Australia ketika presiden Asosiasi Psikolog Amerika mantan ya Pak Profesor Martin Seligman mengatakan semua kemajuan umat manusia ini maju semuanya. Mulai dari angka kecelakaan turun drastis, teknologi naik drastis, semuanya maju kecuali satu, dalam kesehatan jiwa. Dalam hal mental health kita tuh semakin banyak hiburan, semakin kesepian, semakin terhubung di medsos, semakin kesepian, semakin banyak hiburan, semakin depresi. Kan aneh. Dan ini yang baru, kita terakhir, Rabu 4 April 2018 ya. Itu di media Indonesia, ada seorang psikiater terkemuka di UI mengatakan bahwa 15% penduduk Indonesia tahun 2020 itu sakit jiwa. Itu artinya 40 juta orang, Bapak Ibu. Nah, ini kawan-kawan, terus terang saya sebagai seorang psikologi sangat prihatin begitu ya. Ini kita lakukan sesuatu hal yang konkret Karena ini udah sangat menular gitu ya Udah menjadi wabah global dan di Indonesia Menjadi clear and present danger Dan hmm. itu bisa bisa kita semua bisa kena gitu loh Keluarga kita juga bisa kena Jadi apa hal konkret yang berdampak masif Yang bisa kita lakukan bersama Maka saya ingin menawarkan pada kawan-kawan sekalian Kita perlu membangun organisasi misi yang dikelola secara bisnis profesional Yang misinya itu adalah membangun peradaban Holistic happiness for all Jadi nggak cukup hanya sekedar menghilangkan depresi, menghilangkan gangguan jiwa Itu hanya bikin minus menjadi nol Kita harus bikin orang itu dari minus jadi nol, nol menjadi plus 100 Maka yes. kita perlu gerakan untuk holistic happiness for all Dan itu berupa peradaban artinya didukung oleh orang banyak sampai menjadi culture kita untuk melawan culture depresi dan bunuh diri itu. Nah, apa sih yang saya maksud dengan holistic happiness itu? Holistic happiness adalah uh, kita bahagia di tujuh dimensi. Jadi kita itu nggak cukup cuma bahagia di perasaan, di hati, atau di pikiran, nggak cukup. Tantangan zamannya udah nggak cukup hanya untuk begitu. Kita perlu tujuh dimensi kebahagiaan, kawan-kawan. Dimana yang pertama, bahagia secara spiritual, jadi jiwanya tercerahkan. Yang kedua, bahagia secara emosi, punya joyful spirit, semangatnya penuh ke, ke apa, keceriaan, Bahaya. kebahagiaan. Lalu... Dalam hal hubungan juga harus bahagia Hubungan dengan suami, istri, anak-anak, orang lain Dengan kerja Punya a loving heart Yang keempat Dari sisi pikiran juga harus bahagia Memiliki brilliant mind Dan jangan lupa kita juga perlu bahagia secara fisik Sehat, prime body Dan yang bagi banyak orang Prioritas pertama mungkin Yaitu bahagia secara finansial di wealthy life Dan terakhir kita perlu bahagia secara estetika Memiliki a beautiful world Jadi ini model saya Jadi konseptual framework saya Untuk holistic happiness Jadi yang saya maksud dengan Kebahagiaan paripurna Itu adalah bahagia di tujuh dimensi ini Nah kita ingin ini Tujuh dimensi bahagia ini For all Untuk semua orang Jadi inklusif Tidak hanya untuk agama tertentu Tidak hanya untuk orang di kota saja Tidak hanya untuk orang yang dekat dengan akses uh, kesehatan mental tapi for all kita pingin ini menyebar ke semuanya penduduk Indonesia paling tidak policy games for all karena itu kita harus bekerja di tujuh level pertama level individu kemudian level keluarga level keluar uh, ke kebahagiaan di level keluarga family yang ketiga di sekolah-sekolah juga harus dibikin bahagia seperti yang saya kunjungi di Melbourne kemarin haji uh, log school yang keempat, di tempat-tempat kerja itu juga harus kita bikin bahagia. Lalu di komunitas-komunitas kita juga harus bikin itu bahagia. Dan ini level yang paling besar, di kota-kota kalau perlu kita kerjasama sama dengan para apa, bupati, uh, gubernur, itu juga harus dibikin happy city. Ada ukurannya itu. Dubai mempelopori itu. Terakhir, kita harus bikin negara kita ini negara yang bahagia. Dan itu tujuh level happiness holistic happiness for all. Ya, ini kerja besar Bapak Ibu. Ya, ini sebuah visi yang sangat uh, mungkin eh uh, terlalu besar mungkin, tapi bagi saya ini sangat penting. Nah, untuk mencapai misi itu kita memperkenalkan All New Logos Village. Ya, kenapa All New saya jelaskan All New-nya di mana kami dan mengajak Anda sekalian untuk bersama-sama membangun peradaban Holistic Happiness for All. Nah, ini maksudnya apa Pak? Logoswiz ini apa? Dan kenapa ke All New? Yang pertama, kita harus jelas di muka, kita bukan LSM, kita bukan Yayasan, kita bukan pengajian, kita identitasnya adalah organisasi misi. Kita punya misi sosial untuk membahagiakan orang di seluruh Indonesia. Itu kita kebina begitu, tapi kita akan kelola secara bisnis profesional Supaya ini bisa punya bensin yang cukup untuk mengembangkan uh, misi ini Nah kenapa kok All New? Karena Logos Village mungkin beberapa kawan-kawan yang tahu mungkin sebelumnya kita kembangkan secara multi-level marketing Nah, tapi untuk yang all new ini, setelah kita diskusi panjang dengan Pak Jamil, Dazaini secara intensif, tiap hari jam setengah pagi kita jam setengah 9, seminggu terakhir, dengan Mas Angga tadi, yang ahli Mas Raijad Marketing, dan dengan para senior trainer, ada 10 orang total, akhirnya kami berkesimpulan kawan-kawan, sepertinya eh, untuk MLM itu tidak tepat lagi untuk kita gunakan buat organisasi misi. Kalau untuk pure cari uang, untuk dapat uang sepertinya bisa tapi kalau untuk organisasi misi yang perjuangkan kepentingan banyak orang sepertinya agak susah kenapa hasil diskusi kami eh, akhirnya menyimpulkan bahwa MLM itu punya banyak ekses yang mungkin saya sendiri positif dengan MLM saja sejak SMA saya eh, menjalankan MLM Angga juga sangat positif Pak Jambil juga sangat positif beliau membantu banyak MLM. MLM juga cuman untuk logos ini akhirnya kami putuskan uh, kita nggak pakai sistem MLM lagi. Kenapa? Karena gaya approach-nya bikin banyak orang nggak nyaman. Nah itu harus kita akui ini masukkan dari kawan-kawan senior, senior kemarin juga. Terus image selalu di luar bikin banyak orang nggak nyaman. Lalu dan seringkali tidak berusia panjang ya dua tahun selesai tahun selesai. Terus kultur yang ditanggulini yang paling penting nih kultur yang dibangun itu hampir bisa dipastikan bicaranya masalah marketing dan uang uang uang uang dan uang kata Pak Jabil begitu dan akhirnya kita jadi susah fokus untuk membangun misi peradaban jadi kawan-kawan saya ingin umumkan ini bahwa kita tidak akan pakai MLM lagi di sini dan bagi yang mungkin kawan-kawan yang sudah masuk dalam MLM nanti kita kita ada mitigasinya Silakan nanti kontak nanti kita bikin Senyamannya lah kita bikin bahagia buat semua orang Terus bagaimana nih Kalau bukan MLM, bagaimana cara kita membangun organisasi agar bisa besar Nah kita akan bikin sistem partnership dengan Anda Partnership dengan Anda yang serius Kita akan bersama membangun peradaban dengan sistem bisnis yang profesional Membangun peradaban, tapi sistemnya bisnis profesional Misinya membangun peradaban holistik, happiness for all Tapi kita kelola dengan profesional secara bisnis untuk itu kami membutuhkan partner dan kami harapkan Anda adalah para pionir, para pendahulu, orang-orang pertama yang, yang, yang mau, yang mau buy dengan ide kita ini. Kita butuh tiga level nanti, yang pertama level paling tiga uh, ke depan kita butuh para core movers, uh, core movers ini yang penggerak utama, baik menggerakkan secara online lewat internet marketing, yang nanti Pak Saga akan menjadi mentornya maupun secara offline di cabang-cabang di kota-kota lalu para core ini akan dikoordinir oleh para kepala cabang alias event organizer atau I.O dan itu kita harapkan sesegera mungkin kita punya I.O di 500 kota kabupaten saya optimis bisa cepet kenapa yang bikin partai aja bisa kok yang bikin partai baru itu setahun dua tahun langsung punya cabang di 500 kota Ya ada beberapa partai dan kita memang kita bukan partai sih tapi itu bukan nggak mungkin dilakukan mereka satu dua tahun bisa punya 500 ratus cabang kantor kantor cabang dan anak cabang dan ranting begitu. Nah kita saya kira dengan dengan misi yang saya pikir sangat penting dan urgent ini eh, kita bisa kita bisa untuk eh, apa mengajak partnership ada 500 orang yang akan pekan kepala cabang. Atau even organizer di tiap kota kabupaten di Indonesia Lalu nanti ada kepala cabang ini Akan ya, ada koordinator cabangnya Yang akan memimpin beberapa cabang nanti Beberapa kota akan dikoordinir oleh Koordinator cabang Jadi tiga kelompok uh, Penggerak inilah kawan-kawan Yang kita butuhkan saat ini Dan saya mengundang Anda Untuk berkenan uh, uh, ya Untuk partnership dengan kami Nah terus Uh, saya ingin selesai lagi, misi kami Saya cepat jelas lagi bahwa misi kami adalah Membangun peradaban holistik happiness for all Itu misi kami Jadi kalau Anda tidak tidak tergerak Dengan misi ini, sebaiknya Anda jodoh, Jangan jangan join, jangan, jangan ikut kami Jangan jadi hitam kami Ini hanya untuk kawan-kawan yang merasa Tergerak, ada urgensi Bahwa Ini uh, Negara ini bahkan dunia ini sudah dipenuhi dengan ketidakbahagiaan, depresi, anxiety, bunuh diri itu sudah menjadi wabah yang semakin lama, semakin semakin meluas, padahal semakin banyak hiburan. Karena itu kita harus do something together. Apa itu? To spread holistic happiness for all. Membangun peradaban yang menyebarluaskan uh, kebahagiaan paripurna buat semua. Itu misi kami. Dan tadi sudah saya sampaikan, ini tujuh dimensi holistic happiness. Lalu uh, tujuh level yang mau kita bangun di sini dan core value kita adalah logos joyfully, loving God mencintai Tuhan, blessing others memberi manfaat buat sesama ketiga selalu memperbaiki diri terus menerus dan melakukannya dengan joyfully dengan penuh kebahagiaan bukan dengan penuh uh, penderitaan ya. Jadi logos nggak boleh menderita, jadi orang baik nggak boleh menderita. Jangan sampai yang bahagia itu orang yang maksiat. Sementara orang yang berbuat baik malah menderita. Aneh. Nanti kita harus, kalau kita mau logos, kita harus joyful gitu ya. Nah, ini milestone kita. Ini eh, saya nggak ngomong visi jangka panjang mungkin terlalu jauh buat kawan-kawan, tapi ini adalah goal kita di tahun 2025, 5 tahun lagi. Yaitu minimal kita bisa membahagiakan 5 juta warga online. Warga ini eh, online artinya yang yang yang ada di database kita gitu yang ikut training tidak harus yang tatap muka tapi juga training online lima gitu ya. warga online dan kalau bisa penyebarannya lumayan merata di 500 kota karena mereka ini akan menjadi uh, apa ya lighthouse menjadi mercusuar yang akan memberikan rasa terang bahagia di sekitarnya jadi harus cukup menyebar kalau anda lihat uh, logo kami itu bentuknya lighthouse jadi apa eh mercusuar yang memberikan cahaya di sekitarnya. Nah, kami harapkan itu ada di 500 kota kabupaten dan sebagai tempat kumpul kita, headquarter kita itu kita uh, akan merintis akan membangun 50 hektar lokasi yang itu menjadi headquarter Logos Village. Seperti apa bentuknya saya kasih gambaran kawan-kawan. Beberapa tahun yang lalu saya uh, sempat belajar di sebuah tempat namanya Esalen, luasnya 50 hektar persis seperti yang saya yang kita inginkan itu 50 hektar di California di sini ada 500 training setiap tahun, bayangkan 500 macam training selama setahun ada 500 trainer yang ngasih training di sini ya Pak jadi pada hari yang sama itu simultan ada 10 training jalan bareng gitu. jadi eh, di sini 50 hektar jadi gara-gara saya habis dari sini jadi jadi, punya visi, kita punya seperti ini. Ini tempatnya, Anda bisa lihat orang nginep di sini, bisa sampai satu bulan untuk ikut training berkali-kali, gitu ya, beberapa training. Gitu. Kadang-kadang juga ke sini, hanya nga, nga, nga ngapa-ngapain, hanya untuk tinggal di situ aja. Juga ada program untuk silent, diem saja, nggak pakai ikut training, menikmati tempat seperti ini. Nah, ini menurut saya uh, sangat menginspirasi saya, ini ada bangku di depan laut, laut. tebing ini ya kawan-kawan. Jadi ini depannya laut tapi ini enggak enggak bukan pantai tapi tebing. Jadi kayak kayak gunung gitu tapi depannya laut gitu ya. Dan saya yakin di Indonesia sangat banyak tempat kayak begini. ini saya masih muda ini ya 10 tahun yang lalu kayaknya. Mudaan sekarang Oke. Okay. Nah, Mas. Mudaan sekarang. Kena sekarang. <laughs> Baik. Nah, ini tujuh uh, 7 training yang telah siap kawan-kawan yang telah terbukti telah ada alumni kira-kira 60.000 orang lebih selama 14 tahun terakhir jadi kami bukan berarti orang yang baru bikin training kemarin kawan-kawan ya -kawan. Enggak, kita udah pengalaman 14 tahun bikin training kita udah punya alumni 60.000 orang lebih insya Allah. jadi ini produk-produk kita yang dari terbukti jalan begitu ya yang pertama ada Self healing untuk healing ini utama karena kan kita ingin menyembuhkan orang-orang punya masalah ya fisik maupun emosi. Yang kedua, self tapi untuk remaja ini juga cukup populer. Kemudian self total solution ini ini signature training kita, jadi training utama kita total solution yang nanti kita adakan tanggal 7 8 uh, November. Lalu ada self ultimate, ini yang benar-benar yang ingin meraih uh, spiritualitas gitu ya, self ultimate Lalu yang akan jalan nanti tanggal uh, 20 Oktober yaitu Certified Happy Parenting Practitioner sudah ada sekitar 60 orang yang, yang apa yang, yang daftar ya ya tujuh puluh kira tujuh puluh orang yang sudah daftar. Kemudian Safe Performance and Abundance ini all new produk kita yang belum launching tapi kita optimis ini akan bakal bakal banyak yang perlu. Karena danu udah karena diuji oleh Mas Angga kembali, mas saya berarti kita sedikit mas tentang peak performance and abundance mas. boleh boleh pak. Ya, saya tampak kalau kita mau bikin ini mas, silakan mas. Ya, jadi konteks Mas Angga ini kawan-kawan. Uh, saya personally biasa ikut safe uh, itu dua ribu empat belas ikut kelasnya Pak Pak itu enam tahun yang lalu ya dua ribu empat belas dan waktu saya ikut saya bilang wah, kayaknya nih kita perlu lebih banyak orang terekspos ke, ke safe ini dan salah satu hal yang kita lakukan langkah konkretnya ya kita bikin safe ini dengan lebih terjangkau yang healingnya kan kita diskon sampai 90% gitu ya. salah satu goals kita adalah untuk membuatnya menjangkau lebih banyak orang dan bahkan kita punya program beasiswa untuk safe healing salah satunya karena uh, waktu saya ikut saya merasa ini bagus banget tapi uh, kita pengen lebih banyak lagi orang yang terekspos ke itu nah Selain daripada healing gitu ya, uh, yang saya lakukan, yang saya lakukan di diri saya sendiri dan juga di, di keluarga saya, dan juga di, di tempat saya adalah uh, kita pakai bukan hanya untuk healing, tapi uh, kita pakai untuk menghilangkan mental block dan untuk saya nyebutnya sih abundance block. Gitu ya. Jadi, uh, saya belajar kita mengidentifikasi ada sembilan abundance block yang umum yang dirasakan banyak orang, secara umum ada 24 yang lengkapnya itu ada sembilan yang secara umum yang... yang yang dimiliki banyak orang termasuk saya, termasuk keluarga saya dan kita mulai praktekkan uh, abundance itu jadi kita mempraktekkan, kita punya jiwa abundance nah, salah satu caranya paling gampang ya pakai safe ya jadi itu dipraktekkan ke diri saya sendiri, ke keluarga saya dan ke, ke, ke company yang yang saya kerjakan gitu ya dan hasilnya luar biasa teman-teman uh, banyak hal yang, banyak keajaiban yang terjadi semenjak saya mempraktekkan menghilangkan abundance blog, yang paling deket yang baru banget terjadi itu kemarin uh, dipraktekan langsung ke istri saya, istri saya punya bisnis ya punya bisnis skincare gitu ya kemarin omsetnya lagi lumayan drop gitu ya lagi lumayan drop dan suatu ketika gitu ya saya ketemu sama, saya lihat istri saya, istri saya lagi di kantornya lagi, lagi nangis ya, lagi menangis di kantornya terus saya tanya uh, setelah dia, performanya turun terus ya, performanya turun terus selama selama 3 bulan terakhir gitu ya, dan pas saya ketemu Uh, istri saya lagi nangis. Saya tanya kenapa nangis. Ternyata dia lagi ngobrol sama beberapa saudaranya dan dia merasa bersalah. Dia merasa kok saya making money cukup banyak tapi saudaraku kok ada yang kekurangan gitu ya. Jadi dia merasa bersalah dan detik itu langsung sadar itu salah satu apa dan sebelok feeling guilty ya merasa bersalah. Ada banyak hal yang ngeblok money flow ke diri kita. Salah satunya itu yang merasa bersalah ketika kita making money gitu ya. Jadi kita merasa bersalah karena Mungkin ada teman-teman yang mengalami merasa bersalah karena kok aku making money sedangkan di sisi lain ada orang yang gak making money Akhirnya kita langsung terapi itu langsung saya langsung detik itu juga langsung saya tapping ya pakai safe ya Kita terapi abundance blognya saya punya abundance block dan kita tapping satu putaran begitu dia lega Terus saya ke Jakarta ketemu, ketemu Papa kita meeting intensif tentang all new logos village ini dan benar besoknya uh, istri saya report omsetnya naik tiga kali lipat tiga kali lipat naiknya terus Oh mungkin tanggal muda gitu, gitu Pak ya, jadi kita berusaha justifikasi lah besoknya lagi di hari yang bukan weekend omsetnya naik lagi masih stabil di angka gitu bahkan hari ini tadi barusan saya ke Semarang saya kebetulan ke Semarang bareng istri di sini dan sepanjang jalan dia ngecek omsetnya naik luar biasa dan itu yang terjadi sama istri yang terjadi sama saya personally saya mempraktekkan ini untuk uh, untuk diri saya selama setahun terakhir saya fokus sama-sama sama bing ya, jadi di luar strategi. Saya saya belajar strategi, belajar marketing, belajar segala macam. Tapi dalam satu tahun terakhir itu, teman-teman enggak banyak hal yang berubah dari strategi saya. Saya enggak, enggak menerapkan strategi marketing yang baru. Saya enggak, enggak apa ya, enggak melakukan hal ekstra juga, bukan juri jadi berkurang, bukan kerjanya tiga kali lipat lebih keras, bukan sacrifice anything. Benar-benar saya melakukan aktivitas normal saya seperti biasa, bedanya. Saya mulai clearing abundance ada abandus blog saya dan banyak kejadian yang terjadi dalam satu tahun tuh kalau kita ngomongin income income saya itu meningkat sekitar 50 kali lipat dalam satu tahun. Jadi ya, sebenarnya bukan hanya income yang meningkat, relationshipnya meningkat, banyak hal meningkat, kebahagiaan meningkat, kualitasnya meningkat, networkingnya meningkat. Jadi uh, banyak hal yang membaik ya. Secara keilmuan juga meningkat. Tetapi yang paling gampang diukur kan? Kalau abundance tuh secara finansial ya, secara income. Dalam satu tahun tuh benar-benar terjadi keajaiban shifting. Jadi kalau orang enggak ketemu saya setahun, ketemu tahun kemudian itu kayak benar-benar beda banget. Jadi kalau ngomongin income tuh naiknya hampir 50 kali lipat ya. Nah, dalam satu tahun tanpa melakukan sesuatu yang ekstra. Jadi bukan tidurnya lah jadi lebih sedikit, kerjanya tiga kali lipat lebih keras bukan? Bukan jadi 50 kali lebih pintar. Jadi begitu dikeliling abundance block-nya, terus money flow terus banyak hal itu kayak apa ya kalau istilah Pak Faiz itu ada di zona ilahi istilah beliau. kalau istilah ada yang bilang namanya bending reality ada yang bilang mes takung ya teman-teman boleh pakai istilah apapun <laughs> intinya tuh saya merasa ada banyak orang yang jauh lebih pinter dari saya ada banyak orang yang jauh lebih bagus amalannya dari saya tahu apa. Uh, jalannya dibuatkan yeah. sama Tuhan Pak. kita butuh orang apa Tuhan kirimkan kita punya kompetitor, kompetitornya dihilangkan sama Tuhan. Pokoknya kita dikasih flow ide yang luar biasa, dikasih detail yang nggak masuk akal, dikenalkan dengan partner-partner yang luar biasa bagus, bahkan beberapa cerita diantaranya enggak masuk akal, Pak. Maksudnya hmm. kenal sama partner tanpa dikenalkan orang lain, accident banyak banget yang accident-accident yang terjadi yang disusun yang membuat semuanya terjadi dan itu benar-benar kita mengalami keajaiban, yeah. keajaiban demi keajaiban yang terjadi selama satu tahun terakhir Dan uh, itulah kawan-kawan yang akhirnya membuat saya itu uh, tertarik Untuk akhirnya kita bikin yang safe for abundance ini kan Mas Angga ya Betul Jadi gara-gara Mas Angga yang praktek ini kemudian jadi sangat berubah total itu Kita pingin uh, kami berdua ini share dengan Anda bagaimana caranya menggunakan save Karena Mas Angga juga menggunakan save self -optic performance and abundance, gitu. So, jadi makanya itu akan menjadi produk produk utama kita nanti. Dan uh, kita sudah kelihatan itu sekarang di, di, di company kita. Jadi, teman-teman di tempat kita itu sales call-nya semuanya belajar self. Jadi, kita mulai tapping abundance, apa abundance block-nya, apa mental block-nya yang dia punya. Kenapa dia tidak perform optimal. Nah, itu kita terapi dengan self Dan itu efektif dan lebih mudah, ya. Karena dia bisa terapi sendiri juga, karena ada hal-hal yang mungkin nggak nyaman kalau konsultasi sama kita kan, jadi itu juga. Tapi kita kasih, kita kasih materi nah. tentang balance block, kita terapi dan hasilnya luar biasa. Mas Angga sekarang yang terakhir kan, selain itu yang produk terakhir adalah ninety deglance for prime body. Nah ini juga Mas Angga juga yang yang, yang punggawanya ini yang praktek. Silakan mas, silakan mas. Ya 90 days challenge ini juga salah satu program yang saya pelajari. Gitu ya. saya pelajari dulu saya merasa saya sangat overweight, gitu ya, Saya gendut banget, gitu ya Dan saya mempraktekkan ini dalam tiga bulan saya turun uh, turun 13 kilo. Ya, tiga bulan saya turun 13 kilo dan uh, dan dalam 13 kilo itu dilakukan tanpa olahraga, gitu ya? Tanpa olahraga tanpa ngurangin kalori tanpa ngitung kalau tanpa ngitung kalori dan tanpa ngulangin kalori jadi lebih banyak mindful eating jadi kita uh, belajar mindful eating jadi bahkan uh, Pak Faiz lebih jago ngomongin mindfulness daripada saya dan saya praktekkan ke diri saya sendiri dan keluarga dan berhasil gitu ya. dan akhirnya kemarin saya bikin versi challenge ya, versi beta gitu ya. kita ngundang beberapa teman dekat ada sekitar 30-40 orang gitu ya 30-40 orang yang melakukan bersama bersama saya 90 days challenge gitu dan hasilnya luar biasa teman-teman dalam tiga bulan gitu ya teman-teman ada yang turun mulai dari 10 sampai 16 kg dalam tiga bulan dan itu kita melakukannya tanpa olahraga ya tanpa olahraga berat kita bahkan tidak menghancurkan teman-teman olahraga berat uh, tanpa hitung kalori tanpa mengurangi makan dan dilarang lapar jadi ini sangat menarik dan kita akan gabungkan 90 days challenge ini dengan dengan safe juga dimana nantinya teman-teman bisa bisa melakukannya dengan lebih mudah kalau dengan chef. Jadi itu juga akan jadi salah satu hal yang akan kita eksplor. Dan uh, dan kita juga punya kerjasama dengan beberapa chef, saya kita punya professional chef di sisi kita, jadi kita chef akan... sama ya. Bukan chef tapping ya? Ya, yeah, chef ya. <laughs> <laughs> <laughs> yeah. nah, chef dan chef. kita teman adalah teman-teman itu uh, melewati 90 Days Challenge dengan bahagia karena makanannya enak. Jadi biasanya kalau ngomongin diet ya kita anti diet soalnya non diet soalnya diet itu adalah alter pola makan gitu ya terus makanannya enak anti makan diet di diet kelabur ya ya makan ada yang direbus terus nggak enak terus harus lapar gitu ya nah, itu kita mulai breaking itu semua dan hasilnya luar biasa dan efek positifnya juga banyak jadi biasanya kulitnya jadi lebih bagus kalau teman-teman lihat saya lebih glowing <laughs> kulitnya jadi lebih bagus rambutnya jadi lebih kuat beberapa penyakit lain biasanya hilang penyakit-penyakit lain yang umum okay. terjadi biasanya hilang. Saya dulu uh, selalu batuk saya sampai langganan kode-kode itu susah belinya pak, karena tergolong narkotika katanya dan saya sampai nyetok resep dokter dan akhirnya itu juga mulai hilang dia ada banyak efek positifnya dilaporkan teman-teman jadi itu juga salah satu hal yang, yang akan uh, angkat di all new Locust village jadi kita akan masuk. Karena kita ngomongin holistic happiness, Pak ya. Kalau holistic happiness tuh enggak bisa kita ngomongin happiness tapi enggak punya duit gitu. Kita ngomongin misi peradaban tapi enggak punya duit. Nah, enggak Jadi kita pengen cover dari semua sisi. Kebetulan saya yang praktek yeah. di nomor 6 ke nomor 7. Bukan berarti ilmunya lebih tinggi sih. Karena saya enggak banyak tahu ya sikat-sikat aja jadinya. Sip. <laughs> Baik, uh... Kawan-kawan itu tujuh produk kita, jadi ini produk yang sudah setiap kita launching dan anda sudah sudah lihat sebagian besarnya kan nomor satu, hmm. nomor dua, tiga, empat, lima itu sudah kita launching sebenarnya. Hmm. Uh, tinggal nomor enam, sama tujuh ini coming soon. Nah terus eh uh, dan nomor, nomor tujuh apa? itu menurut saya marketnya besar banget pak karena uh, kalau enam tujuh itu ya, tempat pun ya. bisa masuk ke bisnis-bisnis yang pengen performa saya meningkat, pengen sales meningkat, pengen kerja timnya lebih optimal gitu ya. Karena saya belajar belakangan banyak bahwasanya kita berusaha melakukan banyak hack kayak email hack, time management hack gitu dan ternyata hack terbaik adalah spiritual hack. Iya, setuju. Karena core kan spiritual, memang. Betul. Bahkan sekarang nah, media itu, itu kan tengah spiritual, Betul empat persen perusahaan Fortune 500 itu punya pelatihan meditasi untuk timnya Pak, sekarang ya spiritual ya spiritual kami si, baik eh, lah terus gini kawan-kawan jadi Anda telah lihat tadi misi kami seperti apa milestone kami yang ingin kita raih goal seperti apa di 500 kota kemudian eh, produk kita seperti apalah eh, sekarang pertanyaannya apa nih, apa langkah pertama Anda jika Anda berniat menjadi tim inti atau Inner LV? Jadi ini baru akan kita launching, kawan-kawan. eh Kira-kira akhir Oktober. Jadi akhir Oktober kita akan e, gaspol begitu, dan kita sedang mengundang Anda untuk menjadi tim inti kami. Cuma 50 orang. Yang 15 sudah ada. Jadi tinggal, tinggal kita undang 35 saja ini. Jadi kita hanya punya 35 seat untuk yang bisa menjadi tim inti kami dan ini ngapain langkah-langkah pertamanya apa kalau mau jadi tim inti langkah pertamanya adalah kita akan ketemuan nih uh, kopi darat tatap muka minggu depan jadi kira-kira sembilan -kira hari lagi tanggal 23 25 Oktober di Kampung Hening Cidahu Sukabumi kira-kira dua -kira jam naik mobil dari dari, dari Cawang begitu ya dari Cawang dari Jakarta itu kan dua jam dari situ saya kemarin ke sana soalnya, nah, siapa nanti yang ngisi tiga orang? Kita mau trio macan ya, trio trainer macan. Bukan, bukan trio macan penyanyi ya, trio macan trainer trio macan trainer yang pertama, Pak Jamil Azza ini Saya kira Anda sudah kenal semua uh, beliau, uh, kakeknya para trainer di Indonesia ya, inspirator hmm. sukses mulia. Lalu yang kedua, lo saya uh, Ahmad Faisal Nurdin. Ini akan yang jadi kepala desanya, lokasi ini, dan Mas Duyan Anggara yang tadi. Anda lihat praktisi masalah uh, apa uh, apa tadi mas diet dan kemudian dan lain-lain tadi -lain itu. Nah kita akan adakan aja tiga hari judulnya logos inner circle mastermind membangun peradaban holistic happiness for all. Jadi ini nggak enggak sekedar training nggak kawan-kawan, bukan tiga hari kita kita training, bukan itu utamanya. Utamanya adalah kita sedang membentuk tim inti cuma langkah pertamanya kumpul dulu nih jadi jadi tema uhum. utama kita sedang mau bentuk tim inti maksimal 50 orang sudah ada 15 kurang 35 di mana akan menjadi inner circle mastermind akan menjadi orang-orang utama kita ring ya, satu jendal begitulah ya ring satunya untuk membangun peradaban holistic happiness for all gitu ya nah, 50 orang inilah nanti akan menggerakkan 500 orang di 500 kota cabang dari kepala cabang Nah, langkah pertama menjadi tim inti adalah Anda harus hadir dulu nih Di tanggal 23 sampai 25 Oktober di Kampung Kening Pak, kalau nggak bisa hadir, bagaimana? Ya berarti belum terlalu serius untuk menjadi tim inti Kawan-kawan ya, kawan -kawan ya. Hmm. Nah, Pak, tapi kan ini sedang Corona, Pak Nah, saya serius, tapi saya itu takut, Pak Ada Corona, dan kan untuk mematikan pemerintah Kawan-kawan perlu Anda ketahui Sukabumi, Cidahu, itu adalah daerah hijau Jadi bukan daerah merah dan bukan daerah kuning Se Setahu saya ya Tapi tetap kita akan perhatikan protokol kesehatan nanti Karena itu kita batasi cuma 50% kapasitas Ini sebenarnya bisa diisi 120 orang Nanti kita cuma ambil 50% kurang Jadi maksimal 50 orang Dan nanti eh, yang yang hadir harus tes rapid eh, Kemudian bawa masker Kemudian kalau bisa bawa face shield, Dan sering cuci tangan Itu kita sediakan di sana cuci tangannya Ya, Ada, ada air terjun Jadi ya, Anda nggak usah khawatir Nggak. ya <laughs> Jadi kita tetap perhatikan foto kesehatan kawan-kawan Terus siapa yang perlu datang sangat terbatas Seatnya sangat terbatas hanya untuk 35 orang Yang siap dan qualified untuk membangun peradaban all or all. Jadi bukan hanya siap untuk ikut training Nggak. Siap untuk bersama-sama setelah tiga hari itu kita akan bangun bersama ini Peradaban Holistic Happiness for All ini lah terus apa manfaatnya nih buat kawan-kawan Paling tidak ada tiga nih Yang pertama Anda akan menjadi Inner Circle Logos Village Jika Anda kualifikasi Siapa pemimpin Pemimpin intinya ini yaitu akan pemimpin utama yang akan membangun Peradaban Holistic Happiness for All Jadi itu yang pertama, Anda akan menjadi Inner Circle kami Gimana di situ ada Pak Jamil Azaini, ada Mas Angga, ada uh, senior trainer dari Chef Dan juga ada dari orang-orang uh, utama, penggerak-penggerak utamanya Nah itu Anda akan masuk dalam inner itu Yang kedua, Anda berpotensi menjadi partner kita, partner LV di kota Anda masing-masing Sekali lagi, tidak memakai sistem MLM, tapi pakai sistem perwakilan atau cabang Logos Village karena kita mau bangun Logos Cruise itu Permanen ya, jadi yang kayak tadi itu Yang, yang tempat Pelatihan dan ada pemukiman itu eh, Kita pinginnya Bangun ada di 500 kota, walaupun di tiap Kota nggak semuanya 50 hektare Headquarternya 50 hektar, tapi di tiap kota yang lain Harus ada paling enggak Ya setengah hektar lah, paling tidak itu ada tempat Untuk memang eh, Untuk berkumpulnya para alumni, tempat training Kalau bisa ada juga pesantrennya Di situ atau tempat Tempat apa pemukimannya di situ karena nah itu kita sedang men sedang menyeleksi secara ketat ini siapa yang mau menjadi partner kami. Nah yang ketiga di acara itu sebagai bonus, ya, Anda akan dapat training dari tiga orang, trio macan ya. Yang pertama Pak Jamil Azaini, Anda tahu sendiri Pak Jamil Azaini uh, itu trainer senior dan beliau akan membawakan self leadership for success and happy in everything you do. Jadi, Bahkan training aja udah sangat berharga untuk diri Anda ini kawan-kawan tadi -kawan. tentang bagaimana memimpin diri sendiri supaya bisa sukses dan bahagia di apapun yang Anda lakukan, nggak harus melakukan ini, apapun yang Anda lakukan dalam hidup Anda. Yang kedua, saya akan mengisi juga di mana akan saya kenalkan dua hal baru pada Anda, yang pertama holistic happiness dan yang kedua self abundance, tadi itu bagaimana membersihkan uh, limiting belief Anda. Yang ketiga dari Mas Angga yang akan mengisi step-by-step step how to get fast and big result in business. Jadi langkah demi langkah bagaimana mendapatkan hasil yang cepat dan besar dalam bisnis. Itu spesialisasinya beliau. Nah, ini saya didirikan lagi materi mati oleh kami, Dio Macan ini, yang pertama dari saya, ini tujuh, apa 7 Dimensi Holistic Person. Nah, yang baru di situ adalah, kawan-kawan, di mana saya nanti akan mengajarkan untuk pertama kalinya pelengkap dari teknik 3B. Kalau 3B kan udah well ya, alumni alumni udah ngerti semua nih, 3B adalah teknik yang paling powerful dalam training safe. Di sesi terakhir hari pertama, kita lakukan 3B itu banyak yang muntah, banyak yang nangis, banyak yang teriak, tapi setelah itu merasa terlahir kembali, merasa sampai-sampai emosinya dibersihkan. Nah ternyata kawan-kawan, ini cukup untuk buat Anda peaceful tapi belum cukup untuk membuat Anda abundance and peak performance. Jadi ini cukup untuk membuat Anda dari minus menjadi nol. Sampai-sampai emosi dihilangkan jadi peaceful. Tapi untuk membuat Anda jadi nol, dari peace menjadi abundance, itu butuh teknik yang lain. Yang itu uh, baru saya, saya, saya temukan dengan hasil diskusi dengan Mas Angga ini. Apa tekniknya? Saya mendebutnya abundance block clearance. Jadi ABC, ya, ABC. Oh, oh, itu kan 3B ya, personal Business 3B, kalau ini ABC B abundance, blocks, clearance, membersihkan penghambat-penghambat kesejahteraan dan kebahagiaan hidup Anda, membersihkan limiting belief Anda, ada 24 limiting belief yang perlu dibersihkan, 9 yang paling dominan, itu yang kita bersihkan, yang menurut pengalaman mas Angga, itu bisa meningkatkan performance lima 50 kali lipat dalam hal sales, Kemudian istrinya juga begitu, meningkat berlipat-lipat, membangkitkan kembali bisnisnya yang sedang turun. So kawan-kawan ini akan menjadi teknik baru, akan, akan Anda akan jadi orang pertama yang akan merasakan, merasakan teknik ini. Kita akan praktek sama, -sama 3 B, tapi di prakteknya ABC, ya. bonus blocks clearance. Itu materi dari saya, dari Pak Jamil. Uh, beliau akan memberikan materi tentang... Uh, tiga kualitas utama menjadi pemimpin bagi diri sendiri ya yaitu saat utama untuk sukses dan bahagia di bidang apapun yang anda jalani seminggu terakhir saya, Mas Angga dan, se dan para senior trainer, kawan-kawan setiap jam setengah enam pagi sampai kira -kira jam setengah 9, jaga tiga jam itu diskusi intensif untuk menyiapkan ini jadi kami tidak main-main ini, kami tidak main-main insya Allah dan kita Uh, insya Allah, telah menemukan puzzle-nya ini ya. Kalau selama ini kan, saya memang pinter dibikin materi training dan deliver, tapi mungkin kurang pinter dalam hal manajemen dan membangun tim. Nah, ada Pak Jamil di sini yang jagonya. Lalu juga, kita juga kurang dalam hal segi strategi marketing, tools-tools internet marketing. Nah, kita sekarang punya Mas Angga di sini. Nah, sekarang jadi ini jadi kehidupan lengkap sudah ya. Yang pertama, membuat materi ada, masa tim nya deliver materi ada, saya lalu ada yang membangun tim siapa mentornya Pak Jamil Azaini kemudian siapa yang akan apa ngasih tools-tools marketing strategi-strategi marketing yang sudah teruji yang praktis step by step ada Mas Angga nah ini ya makanya yang disebut dengan trio macan Bapak Ibu ya nah ini ini Mas Angga beliau akan sharing nah ini akan Mas Angga ceritain yang ini Mas Man akan sharing apa nanti Mas jadi uh, di besok itu saya akan cerita banyak hal, teman-teman. Saya akan cerita apa ya? back end story saya gimana saya bisa sampai di titik hari ini ya dalam banyak hal. Dan dan yang menarik Pak, saya meningkatkan itu tuh tanpa berdarah-darah, Pak. <laughs> Kalau bahasa ininya enggak kegagalan, dari -dari -dari karena bukan jagal ya, makanya kita memperhatikan namanya holistic happiness, jadi uh, saya termasuk aliran yang percaya bahwasanya sukses itu tidak require kerja keras terus sukses itu tidak memerlukan sacrifice kita nggak perlu mengorbankan waktu tidur kita kita nggak perlu mengorbankan relationship kita sama keluarga, kita nggak perlu mengorbankan banyak hal untuk mencapai satu tujuan ya. makanya saya cocok banget dengan yang di, uh, dibawa sama Logosville yaitu holistic happiness, bahwasanya. Ya kita kalau mau sukses ya harus integral ya, dari dari tujuh dimensi tadi Jadi saya akan sharing uh, tentang pengalaman saya Apa yang saya lakukan dan apa yang terjadi di kehidupan saya selama satu tahun terakhir Dan ini juga terjadi di kehidupan beberapa partner saya, sahabat saya yang mempraktekkan ini Yang insya Allah beliau juga akan hadir besok Pak Jadi beliau ketemu, kita ketemu dulu pertama kali ketemu 2016 Beliau ini masih nge Pak ngegrab, grab nge dan nguber, Pak. Jadi dia jalan tiga aplikasi sekaligus. <laughs> Jadi beliau ini uh, sama. Waktu ketemu saya juga masih very low. Beliau juga masih very low, kita teman baik. Dan beliau itu nge dan bukan mobilnya dia, Pak. Jadi beliau itu uh, nge pakai mobilnya tantenya. Jadi tantenya punya mobil, Daihatsu Ayla itu warna merah. Nah, nganggur nganggur. Tante sini saya pakai buat, buat apa ngocol lah ya aksi online nanti saya bantuin bayar cicilannya. Kita ketemu beliau lagi kondisi di bawah, saya juga lagi di bawah dan hari ini beliau jadi salah satu CEO dari sebuah perusahaan yang sangat besar ya, cukup besar di Indonesia dan income-nya juga naik di atas 50 kali lipat. Jadi polanya sama, kita melakukan hal yang sama dan itu spiritnya adalah holistic happiness. Besok kita akan share dan yang kedua, saya juga akan share langkah-langkah konkretnya. Jadi ini bagian nanti Pak Faiz deliver materinya, saya akan deliver langkah konkretnya. Langkah konkret itu include uh, praktek holistic happinessnya, juga praktek bagaimana menerapkannya langsung dalam bisnis. Jadi teman-teman akan dapat toolsnya. Pertama dapat mau harus ngapain, habisnya dipersiapan apa aja, plus toolsnya kita kasih plus langkah kerjanya. Jadi kita dan tim itu berhasil membangun company ya, kita dari nol dalam 6 bulan, company yang kita bangun itu jadi salah satu yang terbesar, bukan salah satu, yang terbesar di Indonesia, di industri yang kita glutin. Dari 0 sampai 6 bulan, ngalahin perusahaan yang sudah 9 tahun, 11 tahun, 15 tahun. Ya. Dengan menggunakan strategi-strategi digital marketing yang kita praktekkan. Ya. Dan hari ini, uh, uh, komunitas yang dibangun sama teman saya, besok juga akan sharing juga, itu beliau sudah berhasil dapat word ya. Dan menjadi komunitas terbesar saat ini di Indonesia, di industri yang kita bangun. Dalam, hari ini umurnya baru 2 tahun Pak, jadi 0-6 bulan. 22 tahun saya dengar, 55 ribu tanya Mas ya. Ya, kurang dari 2 tahun Pak, 55 ribu. 55 ribu, ya. ya dalam, dan industrinya sama ya, kita sama-sama di, di knowledge business. Dan itu kita akan bahas step by stepnya, kita akan bongkar dapurnya kita, supaya teman-teman bisa duplikat. Nah itu harusnya priceless ya Pak. <laughs> nah, kita akan buka-bukaan servernya kita supaya teman-teman bisa duplikat karena uh, kita juga menduplikasi dari orang lain dulu ya jadi ya, semua step by step yang kita lakukan kita akan transfer ke teman-teman semua dan sekaligus mindsetnya beliefnya dan spirit holistic happiness plus actionnya jadi ini uh, bukan teman-teman datang terus semangat terus nggak ngerti mau ngapain gitu, ya jadi mesti mesti punya langkah konkret apa yang harus dilakukan step by step nah makanya judulnya di sini inner circle mastermind karena kita ini sebenarnya mengundang teman-teman datang ke sini itu bukan untuk ikut training ini tapi untuk teman-teman uh, punya komitmen untuk bareng-bareng sama kita mewujudkan misi besar kita yaitu hmm. holistic happiness for all gitu. jadi sepeda kita adalah holistic happiness for all yang tiga ini yang kita kasih ini cuman bonus walaupun bonusnya juga sangat valuable tapi itu cuman bonus namanya bonus sebenernya titik utamanya nanti di, di slide berikutnya mungkin Pak Faiz Ya, jadi uh, nanti saya mas yang berikutnya. Terima kasih, Mas Angga. Ya, sama. Intinya, jadi, Mas, mas Angga itu. nanti akan, ya, Mas Angga akan menceritakan bahkan berbagi rahasia-rahasianya untuk eh uh, untuk di dunia bisnis, kawan-kawan. Ya, ya. Poker dapur lah. Tidak pokok hanya pokok dapur yang kita lakukan ya, di korporate kita yang teman-teman bisa duplikasikan untuk bisnis teman-teman semua. Ane. Dalam hal ini lagi, lagi, untuk membantu teman-teman bagaimana mengembangkan logos dan politik happiness ini untuk teman-teman semua dan untuk misi kita bersama. Sip. Ya, terima kasih Mas Angga. So, kawan-kawan uh, nanti lokasinya itu di sini, di Cidahu, jadi mungkin udah kayak SLN ini ya Kalau SLN 50 hektar, ini 10 hektar lumayan 10 hektar. Ada air terjunnya, dan lihat ini saya dengan Pak Jamil uh, Jadi nanti ada aktivitas di air terjun kita Dan lokasinya sangat indah di sini ya uh, Itu lokasi kita nanti untuk eh uh, acara tiga hari ini, di Kampung Hening namanya Ya, yeah. nah cuman kawan-kawan karena ini sangat terbatas jadi kita tidak bisa menerima semuanya. Kita mending menerima kira-kira 10 orang tapi yang benar-benar sungguh-sungguh daripada penuh 35 orang tapi e, anggota-anggotan atau alias alias apa ya sekedar ingin tahu gitu. Dan nah, kita akan seleksi. Ini jadi prosesnya enggak enggak seperti biasanya ini kawan-kawan ya. Jadi pertama Anda enggak enggak kemudian daftar langsung kita terima Anda Walaupun Anda mungkin langsung transfer, bayar, itu tidak otomatis kita terima Jadi khusus untuk yang acara ini, kita proses seleksinya agak ketat Yang pertama, yang berminat saja, Anda ngisi Google Form Nanti ada Google Formnya, ini juga saya tampilkan Nanti mungkin Pak juga bisa kirimkan ke uh, kolom chattingnya kali Mas, ya, Google Formnya bisa Biar bisa diakses sama kau Jadi Anda pertama, mengajukan aplikasi uh, semacam uh, apa namanya Mengan, kepingin ikut ini, Anda isi Google Form itu. Lalu, kami akan menyeleksi. Kita akan menyeleksi berdasarkan kesungguhan dan potensi sukses Anda menjadi IO atau kepala cabang kami di kota yang terkait yang Anda pilih. Jadi, kami akan menyeleksi itu. Lalu, yang ketiga, bagi yang terpilih, kami akan hubungi secara personal. Nanti, mungkin Pak Reva atau mungkin bahkan saya akan telepon. Atau WA chat Anda bagi yang mereka terpilih Dan kalau udah terpilih eh, Kita persilakan untuk membayar biaya investasinya Untuk masuk menjadi inner circle mastermind Jadi bukan hanya untuk training tiga hari bukan Tapi ini Anda benar-benar menunjukkan keseriusan untuk investasi di eh, Menjadi Tim inti kami di mana memang langkah pertamanya hadir di, di acara tiga hari itu. Berapa Pak investasinya? Tiga juta setengah. Itu adalah komitmen kesungguhan eh, kawan kawan ya Tiga juta setengah sudah ikut penginapan selama tiga hari, makan dan snack selama tiga hari, ke air terjun, dan juga bagi yang terpilih akan dapat setelah acara tiga hari itu, bi weekly, dua minggu sekali kita akan mentoring. Mentoring untuk apa, Pak? Mentoring untuk menjadi IO atau kepala cabang yang sukses di tempat anda. Nah, ini yang sangat beda dengan sebelumnya, kawan-kawan. Selama ini kan anda menjadi IO, chef itu sepertinya lepas masing-masing gitu ya, nggak ada klubnya gitu, nggak ada mastermennya yang memang dua minggu sekali ketemu, dibimbing oleh yang berpengalaman. Nah, kali ini. Uh, yang mau menjadi I.O. kami atau kepala cabang di kota yang berkaitan itu akan kita mentoring dua minggu sekali siapa mentoring? saya, Pak Jamil, Mas Angga lengkap nih, Mas Angga marketingnya, saya urusan produknya, Pak Jamil urusan bangun tim jadi anda akan kita mentor dua minggu sekali lagi-lagi bagi yang qualified jadi ini nggak semua yang hadir akan kita mentoring kalau dia nggak qualified, Kualifikasinya apa Pak? Yang kesungguhan ada PRPN yang harus dikerjakan, kalau dikerjakan, baru kita mentoring dua minggu sekali. Ya, Itu uh, cuma 3 kalau setengah, kawan-kawan. Untuk menjadi inner circle, hadir tiga hari, termasuk penyelapan dan makan dan akomodasi. Plus, dua minggu sekali mentoring dengan saya, Pak Jamil dan Mas Angga. Dan setelah ini, setelah Anda bayar investasinya, Anda silakan hadir di tanggal 23-25 Oktober di Kampung Hening. Idaho Sukabumi. Awalnya, saya mau bikin versi online-nya ini tadi. Tapi kemudian disepakati Pak Jamil tidak setuju, dan kawan-kawan lain -kawan juga tidak setuju. Kenapa? Karena di sini kita mau menginstil atau mem memasukkan ke dalam diri Anda value-value uh, kita, core value kita. Kita ngomong tentang misi kita. Jadi kita harus ketemu, nggak bisa lewat jarak jauh akhirnya saya ngalah ya udah nggak usah pakai online karena memang di sini nggak kayak training biasa kawan-kawan kita akan ngomong dari hati ke hati kami akan mendengar apa aspirasi anda apa harapan anda apa impian anda dan kami pun juga akan menyampaikan pada anda apa misi kita bersama apa strategi kita apa langkah setelah selesai tiga hari ini dan ini yang paling penting yang tadi mas angga mau menyampaikan yaitu manfaat terbesar hati di program ini itu bukan trainingnya, walaupun trainingnya sangat bagus Insyaallah Allah kawan-kawan tiga, tiga orang ini. Tapi manfaat terbesar di program ini adalah untuk menjadi inner circle di Logos Village. Kita ingin punya 500 cabang di 500 kota, dan penggerak utamanya ada 50 orang pertama ini. 50 orang pertama ini akan menggerakkan sampai jadi 500 cabang. Karena itu, untuk ini dipastikan ini terjadi. Ini tadi sebenarnya usulnya Pak Jambi dan Mas Angga. Begitu Anda menjadi inner circle kami yang Anda dapatkan pertama, setelah training, Anda akan tergabung dalam mastermind forum bagi yang memenuhi syarat. Ya, di mana tiap dua kali per bulan atau dua minggu sekali, bersama saya, Pak Jambi dan Mas Angga, kita akan ketemu untuk mentoring. Ya dan juga mentor-mentor utama Logos yang lain nanti Itu ini, ini saya kira ini yang paling penting Karena ini akan memastikan Menjadi I.O nya itu ada yang bimbing gitu Terus kemudian kalau ada yang berhasil Kita saling belajar satu sama lain Yang kedua, Anda akan dapatkan custom strategy Jadi tiap kota, tiap I.O itu bisa saja Strateginya beda-beda Mungkin kalau misalnya eh, Ada I.O yang spesialis untuk teens Ya kita kali strategi bagaimana Masuk ke pasar remaja ada I.O. Oh, yang spesialis ibu-ibu pengajian, ya kita akan kasih strategi yang untuk ibu pengajian. Ada I.O. Oh, yang mungkin spesialis untuk masuk ke perusahaan, industri ya kita akan kasih strategi untuk industri By the way, Pak Jamil itu punya pengalaman industri yang sangat besar. Beliau bisa satu hari bisa ngisi di 18, 18 perusahaan. Karena pinternya banyak ya, jadi satu hari yang sama, minggu yang lalu. Nubik Indership itu ngasih training di 18 tempat yang ber, yang berbeda lewat online maupun offline dengan trainer yang banyak gitu Jadi kita ngasih, ngasih strateginya itu customize tiap I.O bisa jadi beda-beda supaya sukses dan bahagia di kota Anda jadi I.O kita cabang kita. Yang ketiga kita berikan tool spesial LV Agency dari Mas Angga yang dia gunakan itu yang bisa mencapai 50 kali lipat eh, percepatannya yaitu anda akan punya website pribadi jadi website anda akan bersama anda sendiri misalnya kangharun.com gitu atau rianenfarida.com gitu misalnya itu jadi masing-masing akan punya website pribadi bukan bukan bukan logosilence slice rian bukan begitu supaya pak supaya masing-masing bisa punya personal branding betul walaupun jadi nanti ini bukan biasa, ya. Ya. Bagaimana? ini menduplikasi ini bukan website biasa ini Uh, website yang kita pakai di bisnis kita untuk menghasilkan revenue teman-teman menduplikat itu sih lebih lebih ke sana jadi ini bukan sekedar website homepage gitu. memang ini uh, sesuatu yang didesain khusus untuk membantu teman-teman kerja secara 24 jam nanti gimana caranya kita menduplikat diri kita untuk kerja nonstop 24 jam jadi lebih ke sana untuk websitenya nih. bukan orangnya yang 24 jam itu websitenya mas ya. betul jadi nanti kita akan punya kita akan bantu teman-teman punya Punya preview seperti ini online setiap hari yang customize untuk market teman-teman semua. Kita akan bisa bantu di mana preview itu aktif 24 jam membantu teman-teman presentasi sehingga traffic setiap apapun teman-teman bisa presentasi dan itu custom dan waktunya menyesuaikan dengan waktunya prospek kita. Jadi ada banyak hal yang akan kita desain di itu yang menurut saya ini juga priceless ya. Ya, nah kemudian yang keempat kawan-kawan, tentu saja ada karena inner circle kami Nantinya orang-orang inti kami ada bisa konsultasi eksklusif mendapatkan ilmu-ilmu khusus yang memang dipraktekan, kayak praktekan dan dan kemungkinan belum kita bagikan untuk umum oleh oleh kita tiga orang ini ya dan juga yang kelima adalah kita akan belajar satu sama lain dari inner circle jadi gini kenapa kita seleksi ini karena nanti kita belajarnya bukan hanya dengan tiga orang ini tapi Anda akan belajar dari satu sama lain karena keberhasilan breakthrough dari satu orang I.O. di sebuah daerah bisa jadi akan menjadi inspirasi bagi daerah lain nah ini yang selama ini enggak terjadi kan nah ini yang akan kita pastikan terjadi supaya antar I.O. bisa saling belajar satu sama lain dengan dibantu tiga orang ini so kawan-kawan itu yang ingin saya sampaikan pas satu jam ini waktu kita so yang saya dorong untuk kawan-kawan yang merasa dirinya qualified jadi hanya untuk yang merasa qualified saja silakan anda isi di Google form di Google ini form yang uh, akan perlu kita jelasin apa? ya kalau qualified ini yang kita nilai itu salah satunya adalah kemauan ya teman-teman ya -teman. jadi saya percaya mindset over skill soalnya jadi saya percaya kalau mindsetnya bener skillnya nggak punya suatu saat tetap akan dapat skillnya tapi kalau punya skill, mindsetnya nggak pas. Nanti endingnya akan kecewa, kan? Gitu makanya. Jadi, teman-teman, uh, nanti teman-teman di form itu, teman-teman bisa kenapa? Menurut teman-teman, teman-teman layak untuk untuk ikut di inner circle kita, karena kita pengen menjaga inner circle kita ini apa ya tetap positif gitu ya. Karena memang uh, gini, teman-teman. Saya rela bayar hanya untuk jadi temannya Pak Jamil Saya ini gitu ya. maksudnya, dan temannya Pak Faiz ya. di luar training ya. Maksudnya, di luar kelas segala macam. Saya ketika saya... Saya banyak konsultasi hal-hal yang aneh-aneh yang selama ini enggak saya konsultasi karena saya temannya Pak Pak saya bisa nanya banyak hal ke Pak Faiz yang mungkin nggak dibahas di, di, di kelas atau di, di training online Plus, itu, itu, itu yang priceless dan yang lebih priceless lagi kita bisa belajar dari teman-teman mastermind yang lain jadi pada akhirnya pun saya akan belajar jauh lebih banyak ke teman-teman semua dibandingkan mungkin teman-teman belajar dari saya kita sama-sama belajar jadi karena kita ini bukan yang lebih jago juga ya gitu. cuman saya merasa namanya mastermind itu kalau kita ada dua otak digabungkan akan muncul otak ketiga. Gitu. Jadi, uh, jadi ini kolektif jenius, teman-teman. Kalau kita punya kolektif jenius kita akan bisa solving problem lebih mudah dan lebih gampang. Jadi uh, kenapa kita perlu jaga banget teman-teman uh, yang di dalamnya ini orang-orang yang memang serius dan qualified. Qualified itu ya punya kemauan yang, yang kuat, gitu ya. punya mindset yang benar. punya ya, Karena kalau skillnya belum ada kita bisa saling belajar ya mas. Betul, Jadi, karena ini memang mak, namanya kolektif genius. Pak. Jadi bukan bukan hanya murni one to many, tapi ini many to many. Kalau istilah Pak Jamil kemarin saya meminjam many to many. Jadi saya akan juga belajar sama banyaknya dengan teman-teman, dengan teman-teman semua. Jadi kita sama-sama belajar. Dan kita akan belajar. Nanti mungkin saya punya problem dan problemnya saya bawa ke mastermind Ternyata problemnya pernah dialami oleh anggota mastermind yang lain dan dia sudah bisa menyelesaikan problem tadi. Terus ada orang yang punya breakthrough. Kayak saya misalnya saya melakukan ini, di bisnis saya omsetnya naik 50 kali lipat. Nah, teman-teman juga bisa copy itu. Nah, teman-teman mungkin nanti punya software yang unik lain, oh, saya bisa masuk ke marketing setelah ini. kita bisa, bisa saling meng dan kita bisa apa ya naik klak bareng-bareng. Go to the next level secara bersamaan. Makanya uh, ini saya bilang tadi webinar spesial, karena ini bukan sekedar teman-teman datang terus dapat materi training yang tiga tadi, walaupun kita bisa bilang materi trainingnya juga sangat valuable, tapi itu karena kita saya juga ingin belajar ke teman-teman semua jadi itu makanya kita ingin seleksi pesertanya ya yep, ya yep. barusan saya kirim kawan-kawan link pendaftaran di Google form sudah muncul di, di chatnya teman-teman semua saya sudah tampilkan sudah ya dan barusan saya, saya kirim silahkan Anda isi dan waktunya ini udah sangat mepet kawan-kawan itu sembilan hari lagi dan saya yakin anda perlu persiapan mungkin uh, anda perlu persiapan finansial, anda perlu persiapan datang ke sana. Jadi uh, kita akan prioritaskan yang sudah siap dari sekarang mengambil keputusan, kemudian dia segera bertindak sehingga segera bisa kita tata uh, akomodasinya di sana. Ya. Jadi nah, karena kita tinggal sembilan hari nah, lagi, bulannya bukan penuh 35 ya, khususnya adalah kita dapat itu yang memang uh, serius dan komitmen ya karena ini uh, bener, kita mas. akan benar melakukan banyak hal menarik gitu ya sangat banyak hal yang excited yang akan kita lakukan jadi teman-teman uh, nggak -teman perlu takut sama angkanya mungkin sama apapun yang penting teman-teman kalau yakin komitmen isi aja formnya nanti dihubungin sama tim kita karena ini ini akan berbeda jadi kita akan punya personal touch kita akan seleksi benar-benar dan kita akan hubungin cocok atau tidak cocoknya fit atau tidaknya misi kita dan misi teman-teman di salah satunya kita memastikan kita ini perfect fit artinya kita mampu memenuhi ekspektasi teman-teman dan teman-teman uh, Ini ada Ada pertanyaan Apakah ada dasar khusus untuk seleksi ini pak hmm, uh, Nanti teman-teman isi formnya Setelah isi formnya nanti tim kita akan hubungin Dan kita akan ngobrol Bisa jadi kemungkinan juga teman-teman Akan ngobrol dengan pak Faiz juga Bisa jadi dengan saya karena kita sama-sama lihat formnya Nanti kita akan seleksi ya. Nanti kita akan seleksi karena memang Goals uh, iya. kita itu Tapi ya tadi intinya kalau teman-teman merasa punya kemauan yang kuat Prioritasnya itu ya, komitmen. Komitmen untuk apa? Untuk Logos ya, untuk bertumbuh menjadi versi terbaik dari kita dan untuk blessing other ya. Jadi selama teman-teman, dan teman-teman beresonansi dengan misi kita itu holistic happiness. Jadi selalu qualified khususnya sih tidak ada, apakah harus lulusan sekian punya ilmu ini, itu ini enggak sih. Saya lebih, ya tadi kita menilai Kesungguhan. mindset lebih penting daripada skillnya. Karena saya juga ya, masih ya, belajar, yang sama, sama belajar. Yang jelas syaratnya adalah Anda setuju dengan visi kita ya, yes. Dengan visi holistic happiness for all Yang kedua, Anda sungguh-sungguh ingin berjuang bersama kita Sisanya bisa kita diskusikan kan. Belum ada biaya, macam-macam itu nanti selesai di tengah jalan Asal tekadnya kuat, nggak ada yang nggak bisa Tapi kalau tekadnya And udah nggak ada, away, ada lambatan sedikit pasti give up. Gimana Mas? There is always a way when we are committed Kalau nggak ada jalan kita bisa There is always a way, selalu there. ada jalan kalau kita berkomitmen ya. Jadi kawan-kawan ini eh uh, uh, uh, apa ya? enggak enggak seperti biasanya, enggak seperti biasanya. dulu biasanya kan siapapun daftar dulu yang yang daftar kita terima ini ndak. Kata Pak Jamil mending kita kerja dengan 10 orang yang serius daripada 35 orang yang enggak serius. Jadi kita bukan untuk penuh penuh memenuhi 50 ndak. Kita benar-benar nyari yang serius. Entah 10 orang atau 35 ya. Tapi eh, yang penting serius, yang penting serius mau berjuang bareng sama kita. Saya kira itu eh, Bapak Ibu eh, silahkan diisi Google Form-nya dan tunggu kabar dari kami untuk kita hubungi Anda terpilih apa tidak. Terima kasih. Ada lagi masakan yang mau disampaikan? Cukup Pak, cuman kalau ada pertanyaan kita bisa ambil teman-teman kalau ada pertanyaan di chat kita akan tunggu kayak satu dua menit kalau ada pertanyaan silahkan diketik di di kolom komentar sebelum kita tutup. Kalau tambahan sih seperti yang ada. ada. Mungkinkah tidak bisa dikir dikirimkan materi by email? Uh, bisa. Jadi Anda lihat di kolom files, itu tadi sudah saya, oh belum saya. Bukan, ya. Belum ya, Sebentar. Saya, saya upload dulu. Tapi nanti kita bisa ini, kalau mau dikirim lewat email, teman-teman isi aja, isi aja form Google form -nya. Setelah teman-teman isi Google Formnya, nanti kita kirimkan aja file-nya. Oh, tapi sekarang sudah muncul file-nya. Teman-teman bisa download, teman -teman bisa download di atau file-nya. di, file, di, teman -teman. di bagian file, Anda bisa download. Itu slide saya udah saya uh, upload. Silahkan di-download, kawan-kawan yang perlu. Baik. Saya kira itu dulu, kawan-kawan. Uh, karena yang penting action-nya kita. Terima kasih. Semoga Anda adalah orang yang kami cari. Dan semoga... Apa yang kami berikan ini pun yang Anda cari selama ini. Sehingga kita bisa perfect match. Dan kita ketemu di tanggal 23-25 Oktober. Sampai ketemu kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.